Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Denza Klayfi, wartawan Tribun Jawa Barat ID, melaporkan dari Ciganea Purwakarta, Jawa Barat, bahwa pada hari ini, satu enam Mei 2023, eh, jalur kereta api yang dari Ciganea Purwakarta ini mengalami masalah di mana pada hari sebelumnya